Selamat datang ke Mcdonald Boleh saya ambil pesanan anda? Ok? Happy meal satu Boleh bayar di kaunter depan. Terima kasih Dia happy meal anda Hi guys, Assalamualaikum Ok, setiap yang korang dapat lihat Kita ada menu daripada MACD Kita ada Happy Meals Budak ni tak sabar dia dah ambil dah fries Pemandangkan bulan Oktober ada toys baru daripada MACD Iaitu Let's Play MACD Temanya Mcdonald Play Set So untuk minggu pertama ni, dia orang keluarkan uh, make diviser and microphone dan juga box and tray. Ah, tapi aku tak boleh tunjuk sekarang lah. Mainan tu sebab nanti budak ni tak sabar kan Tinggal tunjuk tau, jangan buka lagi tau. This, nah ini salah satunya ini satu. This is another one. Okay, okay sabar sabar. Ah McDonald set Okay, kita akan buka lepas ni, okay? Yes. We eat first and then we, we unbox Sepatutnya tak nak unbox kan Sebab nak, kalau nak simpan tapi sebab nak buat video kita kena unbox Okay aku oh ada upgrade air ni air lychee, berry mm, yeah. Ice band Kira terbaru jugalah tak adalah baru sangat tapi Beberapa bulan aku tak nak rasa aku ajalah cuba okay. Aku beli dua lah Happy meal sebab nak dapatkan dua mainan tu Itu pun dibagi dua-dua yang sahabat tadi yeah. Orang beli dua mestilah nak mainan beza kan okay. mm, Satu aku ambil Naga untuk budak ni dan aku ambil cheeseburger ni cheeseburger cheese ye yeah. cheeseburger dia di comeback kan uh, spice yang beef temptation yes yes okey tambah waktu masa mari kita baca doa bismillahirrahmanirrahim allahumma barik lana amin dia dah tak sabar nak hmm. makan okey makan fries nagung buat jagung mm hmm. Dia nak minum air ice blended dia. Perbeku oh, eh aku letak dalam peti ais satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tengah tunduk jag, tunjuk dagunya. Ni. Ih. Ish, first bite tu korang. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. sampai ni ha ni? Satu je. Hmm. Kush. Saya nak tukar. Oninium pickles. Makan cepat. Maafkan ada bunyi bayi menangis. Adik budak ni nangis. Manis. Who's crying Manis. ayah? Yo adik. Adik. Oh, adik. Baby. Baby. Baby is crying. Manis. Hmm. Hmm. Manis. Manis. Eat not um. Eat. Manis. Yeah, wait. Manis. I don't eat. Kata eat. Hmm. Rasa laici tu memang kuat. Berry-berry tu sikitlah. Masam-masam. Eh nak eh, nak nak ni jap. Nak makan jap. Dia favorite dia ni jagung, buah naga. Ah tapi kalau ada jagung nampak tak dia makan jagung. Nak, tengah nak suap dia nak jap. Hmm. Hmm. Mm. Tu sos. Yeah, ni, mana Ini sos. Sos barbecue. Hmm. Ini apa? Tuan naga ya? Ini naga. Naga. Okay, ini naga. Oh, so letak dulu ni letak dulu. Letak makan naga dulu. Letak sini makan nugget, cepat. naga cepat. Tengok naga. Okay tengah nak Pakai Pake kuat pula adik dia menangis Okay, sos barbecue hmm. uh -huh. Macam ni? Kuat ni? Macam ni? Teng? Haa Haa Mmm. Are they? Use your right hand. Yes. Mmmm! Mmm! Um. Tunggu nak tambahkan kan? Iyayah punya Dah lama sangat makan Nanti Iyayah sama makan, okey? Tinggal simpan untuk Iyayah Take the nugget Okey, nanti Iyayah makan lagi tau Sekejap lagi, okey? Simpan lah, simpan tepi Weh Weh, orang tengok tu Iyayah Tinggal nak buka mainan Hei Nak buka ni Eh tunggu Tunggu diam mm -hmm. Ada dua mainan Di sini visor dan juga box Okay kita akan unboxing satu-satu eh Oh cute kan ya? cute Kamu nak buka Haa ni tengah buka Tada Wuhuu Sabar sabar sabar Tinggal tunjuk kamera Wuhuu Wuhuu Kita boleh buka macam ni Haa boleh Sabar sabar dulu tengah buka dulu Boleh simpan barang ke coins, socket okay. Ya, ya, tengok Nah, ni satu Tak dulu, tunggu Sekejap lagi main, sabar Buka dulu, tunggu Lagi satu kita ada dia punya tray Tray McDonald Nampaknya. ni, uh, ada logo McDonald lagi Exclusive, guys Nampak So pretty, okay ya, Nampak, Oh, boleh letakkan tray Muat, muat, okay Sabar, tunggu, tunggu Nyam, musik lagi Yang kedua kita ada visor dan juga Mikrofon untuk orang yang drive-thru, kan eh. minta okay. ikut Ada lagi 3 minggu untuk aku kumpul eh. Okey, wait wait wait sabar sabar wait. Okey, tinggal tunjuk kamera dulu wait. Okey. Ini topi visor dia. This is the visor. Sabar jangan ambil lagi. And this is the microphone. Hey. Sabar-sabar la tunjuk kamera. Okay basically inilah dia mainan untuk minggu pertama Oktober ini McDonald's play set, okey. Cuba dia ya, pakai. Uh. Ah, malas pakai baju kecil ni ha. Cepat. No. Ih. Yeah. Dia mm. nak ikat bagi kerja sama. Ikat rambut. Ya yeah, ya, yeah, dia dah ikat rambut. Okay So, aku cuba pakai. <laughs> okay Hello. Ha. Nak order apa? Order apa? Ya, <laughs> nak order apa? Oh, nak Happy Meal, okay. Happy Meal siap. Woo, Happy Meal siap, Ya, ya. Untuk Yaya. Woo. Happy Meal siap satu, okay. Ha, itulah dia. Ini je. Cute lah. Benda nak buat collection kat Sabra je. Tapi itulah. Dah buka lah. Dia kena simpan dalam kotak ke. Lawa lah kan. Macam itulah terbalik. Mm. Eh. Okay. Itu sahaja video kita untuk kali ni. Aa, kita nak unboxing toys daripada McDilah Happy Meal je. Terima kasih pada yang sudah sudi menonton video ini. Tak apa pun jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe channel ni pada yang belum subscribe lagi. Okay See you guys in the next video. Bye bye. Yay, ya, bye bye lah. Ya. Bye bye. Bye bye. Jangan don't forget to subscribe. Okey. Like. Don't, don't forget. To forget. To? Subscribe. To bye bye. Bye bye.